Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba reinstall Windows original. Oke? Okay. Oke okay, sudah start. Ada banyak alasan untuk kita menginstal Windows original. Mungkin karena ada gangguan pada sistem, atau mungkin kita sudah merasa kurang nyaman, jadi dirasa perlu untuk direinstall. Untuk merestal cukup mudah ya kita tidak perlu menggunakan perangkat apapun karena pada dasarnya untuk mereinstall Windows original cukup mudah karena sistemnya sudah tersedia pada window itu sendiri kita tidak perlu menggunakan CD installer window ataupun perangkat lain karena pada dasarnya untuk mereinstall Windows original itu sudah tersedia fiturnya sudah tersedia di dalam window itu sendiri caranya bisa melalui menu utama pada power disitu ada nanti settingan atau setting namun sini saya coba pada eh, semua settingan oke okay, saya masuk ke sistem masuk ke pembaruan dan keamanan lalu masuk ke pemulihan di sini ada beberapa pilihan juga ada opsi lainnya namun pada kali ini saya coba langsung ke atur ulang PC ini ya atau reinstall, saya coba di persiapan di sini ada dua pilihan yaitu dengan menyimpan file data kita atau dengan menghapus semua pada kasus ini saya pilih hapus semua, agar semua data yang tersimpan di partisi C terhapus, salah satu alasan saya untuk reinstall karena partisi C saya benar-benar sudah kepenuhan sementara saya tidak menyimpan data pada partisi C. Di sini ada opsi untuk memilih melalui internet atau install melalui lokal. Saya pilih yang lokal saja. Nah, di sini dia jelaskan lagi bahwa ini akan menghapus aplikasi dan file dan menginstal ulang Windows dari perangkat ini. Saya pilih selanjutnya. Oke. Okay. Siap untuk mengatur ulang PC. Dijelaskan lagi di sini ya, untuk mengatur ulang akan dihapus semua file pribadi, terus dihapus semua perubahan dan pengaturan, dihapus aplikasi dan program, terus akan diinstal ulang. Windownya ini akan memerlukan beberapa saat untuk PC Anda dihidupkan ulang. Langsung kita klik atur ulang. Kita coba lihat seberapa besar uh, file installernya. Oke, okay, masih sisa 88,9 GB dari 118. Kecil sekali ya. Demikian cara reinstall Windows 10 original dari laptop VivoBook TP410U. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.